Tak pernah terbayangkan manusia bisa hidup berdampingan dengan macan tutul yang tergolong hewan buas. Tetapi hal yang terbilang musail itu terjadi di sebuah kota kecil bernama Bera di negara bagian Rajasthan, India. Bahkan di kota Bera manusia dan macan tutul disebut telah hidup damai dan harmonis setidaknya selama seabad terakhir. Wajar jika kemudian kota ini dijuluki negeri macan tutul. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like ya. Hampir semua orang mengenal hewan bernama macan tutul ini. Tak jarang juga orang melihatnya berada di kebun binatang. Hewan yang termasuk dalam kelompok kucing berukuran besar ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama Leopard. Biasanya macan tutul memiliki bulu berwarna terang dengan bintik-bintik hitam di seluruh tubuhnya. Namun ada juga macan tutul yang bulunya berwarna gelap sehingga bintik-bintik hitam tidak terlihat. Selain memiliki corak kulit yang unik, macan tutul dapat ditemukan di berbagai tempat di seluruh dunia. Mereka dapat ditemukan di Timur Laut dan Sahara Afrika Asia Tengah, India, dan Tiongkok. Macan tutul termasuk pendaki yang terampil. Mereka akan beristirahat di cabang-cabang pohon saat siang hari. Mereka juga hewan yang kuat karena dapat membawa mangsa berat ke pepohonan. Mereka membawa makanan ke pepohonan supaya tidak ada yang mencuri makanannya. Ada hampir 100 macan tutul yang tinggal di dalam dan sekitar berat, namun tidak ada serangan terhadap manusia yang dilaporkan di sini, dalam 100 tahun terakhir. Memang pernah terjadi satu kasus di mana seorang bayi diculik oleh seekor macan tutul, tetapi macan tutul tersebut meninggalkan anak itu saat masuk ke hutan belantara. Bahkan ketika penduduk setempat mulai mengorganisasi wisata safari, melihat macan tutul di daerah itu untuk turis, jumlah serangan macan tutul tetap nol. Menurut penduduk setempat, sebagian besar dari mereka adalah anggota rabari suku penggembala yang bermigrasi ke Rajasthan dari Iran melalui Afghanistan seribu tahun lalu. Suku Rabari menyebab dewasiwa dan memperlakukan binatang sebagai pelindung mereka. Karena itu mereka merelakan ketika ternaknya dimangsa macan tutul. Seorang jurnalis foto satwa liar yang telah mendokumentasikan macan tutul lokal selama bertahun-tahun, percaya bahwa kucing besar di daerah itu juga telah beradaptasi dengan keberadaan manusia. Macan tutul tersebut juga secara alami menjadi kurang predator terhadap manusia. Macan tutul adalah bagian dari kehidupan sehari-hari di Bera. Sehingga penyelenggara safari menjamin para turis untuk melihat macan tutul. Kucing-kucing besar dapat terlihat bertengger di bebatuan di dalam dan sekitar 10 desa di kota, atau bahkan berjalan di jalanan. Sungguh unik dan menarik kehidupan yang harmonis antara manusia, dengan macan tutul libera. Pasalnya di berbagai tempat lain di India Manusia dan macan tutul saling menghindar Dan ketika mereka melakukan kontak Pertemuan itu seringkali berakhir dengan pertumpahan darah Nah semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya